Tiba-tiba saja muncul kenangan di sebuah sore yang kita inginkan kau dan tanpa pakaian dan kemudian teringat lagi kita berdua sudah tak lagi bersama kau memilih pergi dengan sebuah alasan. Semesta tak merestui karena katamu punya ku belum lebih besar. Apa kau pernah engkau fikirkan bahwa semuanya? why Sakit hati Simpan saja semua dosa kita Mungkin saja nanti berguna